Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, di sini ada sebuah video yaitu sekolah tercantik di Kota Kinabalu, guys. Jadi, saya penasaran banget gitu kayak gimana sekolahnya dan ini adalah SK Ru Minding. Jadi, langsung saja kita play videonya. Let's go. Oke okay, guys, halo right. semua. Ini daripada UK channel Cikgu Aben. hari ini saya akan melaporkan sekolah baru saya guys. SK Ruminding guys. SK, SK Ruminding sekolah kebangsaan Ruminding. Ya betul loh. Kan? Sedalam tiga di daerah okay, guys. Jadi bersama saya sekarang ini akar akan guru kita. Ha, ini ada GB kita semua, pikir, -pikir semua hmm. sini guys. Kan? Jadi karena ini kita akan Berkumpul di sini, kita mau tunggu guru-guru yang lain okay. dan kita akan masuk ke SK Rombininggas. Jadi jangan lupa subscribe, tonton sampai habis, okay? Let's go. Cekku aben. Jangan lupa di-like, share, komen dan subscribe guys. Gambar Oke, okay, ini eh uh, cek gula yang ada di sana. Jadi sekarang ini saya berada di belakang bonet kereta oh ya, kita boleh tengoklah keadaan jalan yang lebih dekat guys betul betul dan kamu terkejut guys inilah pedalaman tiga alright whoh ternyata masuk ke gang kecil gini guys di malaysia masih ada gang kecil kayak gini sekira jalannya udah wah semua gitu Berjoget kita kita gitu, guys. <tuh> Tapi menyenangkan sekali apabila kita masuk ataupun naik di ya di belakang gitu. Eh hey, asik musiknya. Oh no. Masih asri banget ya. Wah ini kampung banget guys pedalaman banget ini nggak nyangka gitu nggak nyangka banget sih ada kayak gini oke okay guys jadi sebenarnya uh, walaupun Eskiro mining nih di di Kiuluk mm -hmm. tapi dia sebenarnya dia di bawah PPDKK guys nah, saya pun nggak tahu kenapa walaupun ke Eskiro mining nih kita kena ikut Kiuluk tapi dia di bawah naungan PPDKK guys oke okay. so guys jalanan di sini guys bikin goyang-goyang yang Goyang-goyang berdangdut goyang -goyang asik. Oke, okay. itu dicor ya. Oke, okay, masih asri banget ini. Sama di Indonesia juga perkampungannya <laughs> uh, yang agak ke dalam okay, itu pasti kayak SPS gini juga. SK Roaming nih kan. Semua Cigoede ulang-alik, guys. Dia ya, orang tidak tinggal di dalam uh, Jadi kalau daripada <laughs> Kalau daripada rumah saya kan di Sepanggar Pergi rumah mending ni lebih kurang dalam 2 jam lah sampai guys Hari-hari oh. akan ulang alik Pergi balik 4 jam lah guys, orang, orang bilang Biarlah orang bilang penat Yang penting suasana kedamaian Betul-betul Jadi 2 jam perjalanan dari itu dari tempatnya dia. Allah jauh sangatlah. Dan bolak-balik dalam sehari kan. Wow. Ini yang saya suka guys kalau di hutan-hutan ini guys. Dia punya udara kan guys sangat-sangat refreshing guys. Betul. Jauh daripada kesibukan, jauh daripada bandar guys. Memang tidak salah lah pilihan saya untuk mohon masuk ke pedalaman guys Sebab jiwa saya memang di kampung-kampung bah Kalau Wee. sekolah padar kan ya, Dah macam biasa Okey, guys macam yang kamu nampakkan dalam video saya ini ah dia ada, Sekolah Romining ni dia terletak di dalam hutan guys Jadi kamu pun boleh tahulah macam mana keadaan dalam hutan kan dia kenapa dia P3 guys P3 ni maksudnya perdalaman 3 guys Ya itu Iaitu okay. uh, allowance 1500 guys uh, Dia mungkin sebab dia jauh daripada PPDKK Sekolah yang paling jauh ya dari PPDKK Dan yang keduanya dia tidak uh, dia tidak ada apa Dia punya klinik guys Dia tidak ada klinik uh -huh. Dia punya jalan raya pun kamu boleh nampak lah di belakang saya ni macam mana kan? Eh tapi bagus lah dia punya sumber air pun Macam bukan berkali. yang daripada yang a uh, daripada uh, apa yang meterlah guys. Jadi mungkin inilah salah satu mungkin inilah sebab-sebab kenapa sekolah roaming ni uh, dia punya sekolah p 3 guys. Hmm. Oh. Masya-Allah ni sejuk sangat kalau saya tengok eh. Dan a uh, udara dekat sana Fresh Kaya, Jadi alhamdulillah guys, setelah uh, mengharungi okay. jalan raya yang agak teruk, juga ini in, in, in juga teruk. Dalam lebih kurang 3 km, uh -huh. akhirnya kami sudah sampai di SK Romining guys. Okay. Sekolah baru saya untuk tahun 2022 guys. Ah, semoga dengan sekolah baru ini memberi sinar baru kepada saya guys. Let's okay. go. Kita tengok. Sekolah Kebangsaan Ruminding ah, Betulkah? Sekolah Kebangsaan Oh no Ini yang diinginkan orang-orang kota ya, Orang-orang bandar okay, guys. Kita sudah sampai eh, di SK Ruminding guys. Sekolah baru saya Tengok guys Masa masuk depan Sudah ada sungai Sungai lagi guys Cantik eh. Memang sekolah yang bagi saya memang sangat sangat cantik lah guys. Eftiro ah, Mindi. Ya Allah senang. Eh, ada. Mulit, Ih, mulit. kasihan kena jamulah tu. Tadi okay. guys ini sekolah SKM ya guys ya. Macam tahun ini murid kami seramai Sepuluh orang saja, guys Macam gantung lah pula <laughs> Guru di sini termasuk saya Dalam tujuh orang lah guys Okey, murid sepuluh Allah Masya Allah Itu guys Ialah rumah guru guys Cantik. Tapi dia orang tidak, tidak tinggal sini ni Ini guys pusat sumber Kantor ya eh. Ya Allah guys, jadi kayak kerasa banget gitu loh, kayak kampungnya itu kayak kerasa banget dan Wow SK Ruminding Sinar, TP1 dan TP2 Jadi suasananya sini itu udah perkampungan banget, udah kayak uh, di dalam banget Dan suasananya itu ya Allah Eh hey, kebayang gak sih, tuh bisa dilihat tuh pemandangannya seperti ini Jadi kayak ke kampung banget gitu guys Ya Allah Ada kuling tangan guys Merinding Bener merinding banget guys Saya kayak Ya Allah senang banget gitu Guys, Jadi sekarang kita berada di dalam bilik guru SK Romening guys Tengok guys Simple and steady guys Okey, ruang guru eh. This is pedalaman yuk Ini pula guys ialah bilik eh, bilik darjah murid tahun 4 dan tahun 5 digabungkan guys serta bilik ni juga merangkap sebagai bilik mesyuarat kami guys. Ah okey. Oh ini guru-guru ya. -guru, eh. Sekolah ada kolam ikan guys Oh, Dan senangnya Kenapa ini? Kan inilah Okay guys, jadi uh, Kalau kamu mahu tahu kan SK Room Mining ni merupakan sekolah Eko sabah guys Sebab di dalam sekolah ini Dia ada dia punya sendiri punya tempat Eko guys Kalau kamu okay. mahu tahu, jom kita tengok guys Oh, cantiknya Tak nak oh, rokok. eh Ya Allah, menyenangkan sekali. guys yang dimaksudkan dengan ekoplat juga sebab di sekolah ini ada sungai guys. Bukan sungai biasa-biasa guys, sungai yang cantik guys. Betul. Rama-rama mencium pipiku. Ya Allah. Di sini juga kamu, kamu boleh menginap di shellie guys. Saya pun dah tahu berapa lah. Mungkin enam puluh kali satu malam. Ini mm -hmm. ya yeah, guys, sekolah ekopelancongan Sabah guys. Memang cantik, santai, aman dan tenteram. Keren sih. Ya Allah, menyenangkan. Kita tengok tu. Sungai dia ya Allah. Eh macam rindulah suasana-suasana suasana macam ni. Tapi dekat kampung saya tak ada lah macam tu. Dia punya Memang cakap lah guys Dia punya tempat kan Memang serius cantik, cantik gila guys Cantik cantik gila Ya Allah Air dia macam ni guys Ya Allah untuk mandi Ya Allah senangnya Dalam sekolah guys Hello tension-tension kan Lompat terus pergi mandi di sungai guys Jadi guys Sekian sajalah video untuk kita untuk kali ini. Uh, doakan saya lebih berjaya di sekolah baru ni skirumbing ni. Dan saya berjanji saya akan buat yang sedaya upaya saya untuk membantu murid-murid di sini. Ameen. Doakan saya guys ya. Okay guys thank you guys for watching. Bye bye assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah. So guys, itulah tadi sekolah cantik yang ada di pedalaman 3 Kinabalu Kota Kinabalu So memang cantik sangat lah Bukan cantik biasa-biasa Ini cantik-cantik sangat guys Kenapa saya cakap cantik-cantik sangat? Sebab alam di situ menyatu dengan sekolah dia Dan Pemandangannya Ya Allah Masya Allah La hawla wa la quatailah Billahil Allah Ada juga Eko pelancongan Dekat situ Jadi kita boleh Menginap Kita boleh menikmati Dekat situ juga Allahuakbar Terima kasih Cikgu Aben, ya, Dah bagi share Kepada kita semua Tentang sekolah cantik Yang ada Di pedalaman Tiga kota Kinabalu ni So Buat kawan-kawan semua Yang nak pergi sana Pergilah ha, Kan Dua jam Tadi Tak-tak ya, faham juga. Kalau daripada KL ke sana tu mungkin jauh sangat lah. Tapi, yang dekat-dekat situ yang belum merasai kan. Merasai daripada uh, pemandangan ataupun suas suasana yang ada dekat sana tu, kena pergilah. Cantik tau. Saya tengok pun cantik sangat. Ya Allah. Nak lah. Macam rindu tau. Rindu dengan suasana macam tu. Kalau kat sini ada, ada. Tapi karena saya ada anak-anak budak-budak lagi sekarang ni, tak payah tak Tak boleh pergi macam tu Sebab Apa ya Bahaya lah Bahaya Budak-budak nanti main-main Di Cina Macam tu Tapi kalau saya nanti Anak-anak dah, dah besar Semua tu uh, Dah umur 3 uh, 5 tahun lah 5 tahun Kita boleh pergi InsyaAllah nanti Ya Allah Rindulah Oke okay, terima kasih dah tengok video ini guys Jangan lupa untuk like Share, komen, dan subscribe channel saya Dan juga Cikgu Aben Dan jangan lupa untuk Senantiasa berbahagia Guys Jangan lupa juga untuk Mengerjakan kebaikan Melakukan kebaikan Walaupun Sebesar biji sawi guys Terima kasih udah tengok video ini Sampai selesai Dan saya pepin ududri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh